Selamat sore teman-teman semua. Sore sih. To... Ya, hari ini kita pertemuan kelas yang terakhir teman-teman. Jadi setelah itu minggu depan UAS, tapi kita kebagiannya di minggu kedua. Ya, kita buka dulu kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Hari yang baik untuk kami semua berkumpul meeting ini. Hari ini kami akan bahas mengenai Jason. Kira-kira yang berkati materi yang di bahasa pada hari ini kami bisa mengerjakan latihannya juga dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salia. Amin. Ya. Silahkan teman-teman dinyalakan kameranya. Kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Baik, teman-teman. Lihat ke kamera semuanya ya. Senyum. 3, 2, 1. Nah, JSON ini JavaScript Object Notation, teman-teman. JSON, JSON gitu ya. Formatnya berupa teks, biasanya ditulis dalam notasi objek JavaScript. Nasi format JSON ini mirip dengan kode kalau teman-teman bikin objek JavaScript. Contoh JSON string itu seperti ini, teman-teman. Jadi ada key sama value. Pakai tanda kutip seperti ini ya, teman-teman. Ini key-nya, kemudian untuk value-nya juga sama diberi tanda kutip. Seperti itu. Jadi ini contohnya ada satu objek dengan tiga properti. Nah, propertinya atau key-nya itu adalah name, age, sama car. Nama, umur, sama mobil. Nah, setiap properti ini, setiap key-key ini punya value. John, umurnya 30, nggak punya mobil ya. car nol seperti itu. Kalau nol itu data kosong. Tapi bukan strip atau bukan nol gitu ya. Kalau kita data nol itu kosong. Kemudian untuk sintaknya, JSON ini terdiri dari subset dari sintak JavaScript. Jadi memungkinkan untuk menyimpan objek JavaScript, yang seperti tadi ini ya, objek JavaScript, sebagai teks. Tapi dia punya aturan. Nah, si data JSON ini ada pasangannya, key sama value, seperti yang tadi ya. key name, value-nya John, sepertinya. key-nya egg, kemudian value-nya 30, seperti itu. Tadi sudah dilihat dari contohnya, bahwa data itu dipisahkan pakai koma. Kemudian kalau dia satu objek, pakai kurung kurawal. Kalau ternyata dia ada lebih dari satu array, objeknya lebih dari satu, maka pakai kurung persegi. Jadi ada key value, ada pemisah koma, kurung kurawal untuk satu objek, kurung persegi untuk objek yang lebih dari satu. Kemudian fungsi di javascript untuk mengubah string json menjadi objek javascript itu bisa dilakukan pakai yang namanya json parse. Tapi kalau kita mau balik objek menjadi json string, atau ini namanya string json, kita pakainya json.stringify untuk mengubahnya. Jadi ini fungsi yang dipakai ya. Ini yang tadi, objeknya berarti persen, kemudian dia datanya, ada key, kemudian ada value. Seperti ini ya, key value, key value. Oh, ini kurang kutip ya, harusnya ada kutipnya. Ini saya eh, tampilkan contoh-contoh JSON berdasarkan data type-nya. Kalau dia berupa string, masih ingat teman-teman tentang string? String itu berarti huruf ya teman-teman. Dia pakainya seperti ini, kutip dua. Tapi kalau dia number, angka, boleh aja langsung tanpa tanda kutip. Kecuali si angka itu dianggap sebagai string. Maka seperti biasa kita pakai tanda kutip. Kalau memang dia benar-benar angka, maka tidak perlu tanda kutip. Kemudian ini JSON object. Objectnya berarti di sini employee. Kemudian, ini ada key value, key value, key value, gitu ya, teman-teman. Nah, satu kesatuan ini, ini JSON object. Kalau array, berarti dia datanya lebih dari satu. Contohnya, di sini ada employee, namanya John, anak, sama Peter, seperti itu. Nah, ini berarti John sendiri, anak, data sendiri, Peter data sendiri. Ini berarti ada tiga ya, array seperti itu. Kemudian, kalau boolean, boolean itu kan hanya ada dua nilainya, true sama false. Kalau misalkan dia sell, true berarti dia termasuk yang selnya ada ada sel gitu ya barang ini ada sel seperti itu kalau false berarti nggak ada gitu kalau bolehan tipenya dia nilainya cuma dua true sama false kemudian ada null kalau null berarti kosong tapi bukan strip bukan nol ya teman-teman jadi memang dia kosong terus Baik, saya lanjut ya teman-teman Untuk mengakses objek javascript Caranya seperti ini teman-teman Biasa bikin, bikin HTML standar biasa Kemudian ada script Misalnya teman-teman bikin variabel person Dengan isian data Ini jasonnya ya teman-teman name -nya John Age-nya 30 City-nya New York Nanti teman-teman ketika mau ambil data ini supaya tampil di halaman web teman-teman, teman-teman pakai yang sudah kita pelajari di javascript document.getElementById, ID mana yang mau teman-teman pakai untuk menampilkan data, lalu .inner.html, lalu data apa yang teman-teman mau tampilkan. Nah, tampilkan ini berarti data yang ditampilkan akan muncul di sini. Jadi tulisan John itu muncul gara-gara kita pakai ini, ID tampilkan ini. Nah dipanggilnya, cara panggil datanya dari objek person ini, cara panggilnya adalah person.name. Kenapa person.name? Berarti kita mau panggil yang key name ini. Kalau teman-teman mengambil umur ya silahkan teman-teman panggilnya person.age. Kalau teman-teman mengambil city-nya berarti person.city seperti itu. Silakan dicoba ya teman-teman. Untuk yang paling sederhana menampilkan data dari JSON sehingga data itu tampil di uh, halaman web kita. Penulisan JSON-nya. Ini saya pakai satu page ya. Jadi JSON-nya di internal, nggak di eksternal. Saya udah. Oh, silakan. Oh, ini share screen-nya. Silahkan, Tur nama John city-nya Jakarta. Oke, sip. Kalau ada yang belajar dari WebResko, ada cara kayak gini juga teman-teman. Jadi kalau tadi kita pakainya person.name, nah teman-teman bisa pakai juga person kemudian pakai siku name seperti ini. Ini tampilannya juga sama seperti ini. Lalu yang berikutnya kita coba JSON parse. Nah, kalau JSON parse ini kita akan mengkonversi string menjadi objek JavaScript. Jadi, ini kan dianggapnya string. Kemudian, kita akan ubah menjadi JavaScript object. Caranya, kita buat variabel, kemudian kita pakai JSON parse untuk ngeparse object ini. Ngeparse object ini, ya, teman-teman. Lalu, setelah itu, kita akan tampilkan dua data dari yang sudah kita konversi dari string ini: data JSON-nya string diubah jadi objek javascript, maka kita panggilnya objek, ini variabel yang ini ya teman-teman, .name, kemudian objek .age, jadi dua yang ditampilkan. Namanya John, umurnya 30. Tapi sekarang si data ini sudah berubah, sudah dikonversi dari string menjadi objek javascript. Silahkan dicoba dari data yang barusan. Ini saya ke belakang masih pakai data yang ini sih, tiga kata ini ya yang penting data JSON-nya bisa ditampilkan oleh teman-teman silakan dicoba untuk mengubah dari string menjadi objek JavaScript yang rada beda teh di sini teman-teman kalau sekarang ini kan teman-teman nggak ada kutip satunya ya kalau teman-teman perhatikan kodingan ini di sini nggak ada kutip satunya nah ketika di sini si person ini dia kan jadi string string itu berarti pak kutip satu teman-teman jadi, kita bisa ubah string data dalam bentuk huruf, ya. Punya kita ini diubah menjadi objek JavaScript. Nah, cara mengubahnya pakai JSON parse. Berikutnya, ini kalau datanya array, teman-teman. Kalau datanya array, maka teman-teman perlu tentukan dia di indeks keberapa. Ingat, array ya, teman-teman, dia mulai dari indeks keberapa. indeks ke 0. Berarti kalau kita punya data seperti ini, ini uh, saya satuin satu baris, yang ini array indeks pertama, pakai koma, ini array indeks ke 1. Artinya kita punya dua data. Bentuknya string. Masih pakai JSON parse. Jadi dari string dia diubah jadi uh, objek javascript lalu dipanggilnya kalau teman-teman tulis objek 0 berarti data yang akan tampil adalah yang pertama bukan John 2 ya tapi John yang ini Silahkan dicoba tambahin satu data lagi pemisahnya itu kalau kita punya satu data ini kan di dalam kurung kurawal kalau keseluruhan ini pakainya ini ya, kurung persegi, lalu karena dia string, jangan lupa kutip satunya depan belakang. Seperti itu, kalau teman-teman tulis objeknya, ini indeks ke 1 berarti data yang tampil yang John 2. Seperti itu, silahkan dicobain, silahkan dicek, bikin dulu teman-teman datanya ya. Dua data, nomor tiga juga boleh sih, silahkan pakai tanda koma aja. Key, titik 2, value. Nah, key -nya kasih petik, value-nya kasih petik. Kalau dia ada key lain, pemisahnya tanda koma, bikin lagi key, titik 2, value lagi. Kalau dia satu kesatuan, jangan lupa kutipnya ya, pakai kurawal. Nah, itu diperiksa dulu. Jadi, per satu-satu data dikurawalin. Kalau kurawal ini punya data lagi, kan kurawal lagi ya, jo Nah, yang nyatukinnya iya, itu adalah kurung persegi. Karena dia dianggap string kan pakai, kita lagi nyobain yang jason parse dari string pindah ke uh, objek javascript, maka pakai kutip seperti ini. Nah, itu yang harus diperiksa. Udah ya? Jason parse. Nah, udah tuh. Oke, Cik. Udah, Cik. Makasih, Cik. Coba lihat lagi codingannya, Jonathan. Kalau objeknya, indeksnya jadi indeks ke-1, tampil John 2, bukan? Sip, udah jalan. Pakai looping. Ini yang tadi ya. Kita mau nampilin name dari array indeks ke-0. Kalau yang ini, nah dua-dua datanya tampil. Caranya kita harus pakai looping. Di sini sih pakai for. Yang berikutnya, kalau tadi kan teman-teman mengubah -teman string jadi javascript object. Kalau yang sekarang, pas pakai json stringify ini buat konversi javascript object jadi string. Apa keperluannya? Ya, karena kan bisa aja data kita bentuknya string. Pengen jadi javascript object. Bisa juga kita punya JavaScript Object tapi pengen diubah jadi string. Nanti kalau kalau konversi yang pakai stringify ini yang tampil adalah si data JSON-nya. Memang ketikan data JSON-nya seperti ini. Jadi kalau di sini kita punya JavaScript Object yang mau dijadiin string, yang tampil nantinya seperti ini. Caranya kalau tadi pas di JSON parse teman-teman pakai kutip ya. Kalau di sini teman-teman buang kutipnya, karena kutip itu kan nunjukin dia string. Kalau sekarang dia person ini adalah javascript object. Jadi jangan pakai kutip. Kemudian di sini panggil json stringify person, untuk person ya. Lalu tampilkan di sini. Tampilkan ya, kita sudah punya ID tampilkan. Yang ditampilkan adalah si OBJ ini. json stringify person. Maka nanti di browser teman-teman yang tampil adalah JSON nya seperti itu. Jadi kita bisa bisa konversi dari uh, string jadi JSON object, eh, string jadi JavaScript object pakai JSON parse, atau dari JavaScript object menjadi string pakai JSON stringify. Cobain teman-teman, silahkan. Jadi mau datanya apa, terus kepentingan kita mau nampilin apa, mau string atau mau JavaScript object, kita bisa lakukan pakai uh, json stringify atau Jason parse tergantung teman-teman mau ngekonversi apa. Silahkan dicobain. Silahkan. Kalau array gimana nih? Pakai Jason stringify. Jadi javascript object menjadi string. Tapi ternyata si data kita lebih dari satu. Si objeknya punya data lebih dari satu. Gimana dia array-nya? Ini ya yang array. Nah ini jangan lupa datanya. Kalau dia e, lebih dari satu data maka pakai koma ya di dalam kurawal kurawal ini ini kan satu kesatuan yang utuh. Nah ini John 2 ini pemisahnya koma. Lalu kutipnya kalau masih ada dari yang tadi dihilangkan karena ini adalah JavaScript objeknya. Pakai JSON Stringify supaya dia bisa nampilin data yang ada di person ini. ini bentuknya jadi stringnya. Yang berikutnya, kalau kita mau ngestore data atau nge-retrieve data dari local storage, nah, maka cara kita ngestore datanya seperti ini: pakai local storage item. Ini tes Jason. Ini namanya ya bebas, namanya apapun terserah teman-teman. Kemudian, my Jason itu yang variabel ini nanti pas nge retrieve datanya, teman-teman sama seperti yang tadi. Tapi ngambilnya ini dari local storage, local storage seperti itu. Kalau ini kita ketika ngestore data pakainya local storage set item. Kalau kita mengambil datanya, kita pakainya local storage item. Nanti pas datanya minta ditampilkan, panggilnya seperti tadi, kita pakai get element by ID. Ini kita tampilkan di sini ya, ini tampilkan dot email sama dengan objek .name. .name-nya aja. Kalau teman-teman perlu tiga-tiganya, silakan name, age, sama city-nya seperti itu. Jadi, ini data yang di store, kemudian ini data yang kita retrieve. Nah, kalau misalkan ternyata datanya e, pisah file, gimana caranya? Kalau datanya pisah file, silakan teman-teman buat file dengan extension .json seperti ini.